nya pun tetap manis. Oke. Okay. Hmm. Ini lagi. Hmm. Nah, ini. Nah, ini kalau lebih dari tiga kan kayak begini, teman-teman. Ada yang kecil ya. Nah, ini. Bagus dibuang saja. Sisa yang 3 ya sudah. Biar besar besar buahnya coba lihat yang lain kalau ini yang merah teman-teman sekarang -teman. saya buka ini sambil megang kamera jadi pakai tangan satu lalu. Takdir dengan saya buah bagus bulan kali ini saya mau mempraktikkan bagaimana cara memangkas ranting pohon jambu madu deli hijau atau jambu jenis lainnya agar cepat berbuah setelah berbuah teman-teman. Tapi sebelum lanjut mohon dukungannya dibantu subscribe, like ataupun share ke teman-teman yang lain khususnya bagi petani jambu pemula, teman-teman. Kita saling berbagi pengalaman. Oke. Ini alatnya. Gunting sama gergaji, teman-teman. Jadi sedikit tips dari saya semoga bisa jadi inspirasi buat petani jambu yang ada di lain wilayah mungkin yang belum begitu paham mungkin yang di India di Brazil atau yang lain di Malaysia di Sumatera kalau Sumatera saya yakin pasti sudah lebih berpengalaman karena jambu ini kalau di sana sudah lebih dulu teman-teman mungkin daerah yang lain ada yang belum begitu paham ini sedikit pengalaman dari saya yang di Korea Anyo, guys, saya TKI dari Korea dulu, teman-teman, tapi udah lama, tahun 2003 sampai 2008, jadi sekarang ini saya usah jambu, teman-teman. Tidak sia-sia saya merantau di sana. Mudah-mudahan yang lain, teman-teman, yang di luar negeri, yang di Australia, di Brasil, di di Korea di Taiwan nanti kalau pulang tolong teman-teman dijaga ya uangnya sang jangan sampai diabur aturan buat usaha teman-teman jadi perkebunan bawah petani bagus juga petani sawit petani jambu petani padi jagung. dari dekat coba sayang nah, begini kan ini tangkai yang horizontal mendatar ini kan ada tunas air nah, kita buang ini sudah panjang ini ujungnya kita potong aja terus tangke ranting yang ke atas ini kita buang semua nanti kalau tidak patah Oke okay. hmm. Kalau ini yang Menutupi yang lain ini Kita pangkas nah. Biar terbuka kena sinar matahari teman -teman. Ini tidak perlu Banyak-banyak tangkainya Ini kita rapiin Ujung-ujungnya kita buang Terus ini lagi hmm. ini kita buang sudah terlalu banyak ranting teman-teman ini dahan apa ranting yang tumpuk-tumpuk ini kita buang satu oke ini lagi ujung-ujungnya ini. coba lihat yang atas ini, ini sebelahnya ada rumah tetangga coba kita zoom yang di atas ini terlalu rimbun kan daunnya ini kalau terlalu banyak daun ini biasanya nggak berbuah coba kita perjelas Oke okay. Kita rapikan Kita buang tangkai-tangkai yang jelek Ujung-ujungnya kita buang Biar terbuka Kena sinar matahari Ini yang sudah jadi teman -teman. Ini kan masih ada buah Yang besar-besar Belum belum Waktunya panen. Tapi langsung kita bersihin kita pangkas tunas-tunas airnya itu ini hasilnya yang sudah saya pangkas ini, ini masih ada buah untuk kita panen tiga kali dalam sekali. Jadi saya bersihin semua ini tangga yang ranting yang mengarah ke atas ini kita pangkas semua. Bentar saya tunjukin yang langsung sudah keluar bunganya lagi teman-teman Ini tadi sudah saya pangkas Nah Ini kan keluar bunga lagi teman-teman Ini kalau kita pangkas Biasanya langsung keluar bunga lagi kalau sudah keluar bunga pupuk di-stop teman-teman jangan selalu dipupuk ini lagi nah ini ujungnya kan ada tiga cabang ini Ini biar enggak terlalu panjang kita potong satu Dan ujungnya ini kita pangkas sisain berapa helai daun gitu saja ini sudah keluar bunga Nah ini masih ada yang Ini kurang lebih seminggu lagi Waktunya petik Nah ini Sekalian pesan teman-teman Tolong di share Ke teman yang lain Mudah-mudahan jadi Inspirasi yang belum paham biar lebih paham Biar maju Kita sama-sama belajar teman -teman. Terus Yang terakhir ini teman-teman Ini kan ada Bekas keratan Di bang... pangkalnya ini Bentar saya Ambilnya ini kamera Ini Ini di bawah pokoknya Ini kan Saya kerat Ini sudah pulih Jadi nanti Kalau misalkan Proses pemangkasan Tadi belum berhasil Belum berbunga lagi Setelah Buahnya dipetik semua Langkah jurus terakhirnya ini teman-teman Kita kerat keliling Pokok bawah ini keliling Kurang lebih satu jari lah Keliling dikupas Bersihin Dua-duanya Insya Allah langsung Berbuah lagi Jadi caranya Macam-macam selain itu Kalau sudah dipetik semua buahnya, sudah dipangkas, dikerat, pupuk ditambahin teman-teman, tapi jangan pakai urea. Intinya yang mengandung kalium tinggi. Hmm, ini teman, -teman. yang ini jambu super green taiwan ini coba kita buka teman-teman. Oke. Ini satu ranting ini jangan terlalu banyak dibuahkan teman-teman. Cukup 3 biji lah biar, biar buahnya besar-besar. Ini. ini kan mulus, tanpa cacat. Biarpun musim hujan pun kita tetap panen. Rasanya pun tetap manis. Oke. Ini lagi. Ini. Nah, ini kalau lebih dari tiga kan kayak begini teman, teman ada yang kecil ya nah, ini bagus dibuang saja ya. sisa yang 3, ya. sudah besar besar buahnya coba lihat yang lain kalau ini yang merah teman-teman tar -teman. buka jadi sambil megang kamera jadi pakai tangan satu fasilitasnya kurang memadai teman, -teman. Nah, ini yang merah ini sudah keluar bunga lagi teman teman nah, kalau yang merah itu biasanya bunganya enggak terlalu padat teman, -teman. terus satu lagi teman teman misalkan banyak hama kita bisa antisipasi pakai ini bekas botol air mineral kita lubangi kita kasih perangsang nanti lalat buahnya masuk ke situ masuk perangkap situ nah, ini. jadi lalat buah nggak jadi ke buahnya dia terperangkap di botol ini ini sudah keluar bunga lagi teman. tuh Mau hujan teman-teman nah, Ini kurang lebih 200 batang Di kebun saya ini Hasil dari jerih payah Istri tercinta teman -teman, Yang selalu rajin Berkebun Oke terima kasih Semoga Lebih Berkembang dan saling berbagi pengalaman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses dari Guava Garden 99 Tolong bantu subscribe teman-teman